Halo semuanya. Kembali lagi di channel Poki. Ya, akhirnya aku main Minecraft juga ya. Tapi hari ini enggak main survival. Ya. Kita ada di versi 1.17. Jadi hari ini gua di seri baru ya. Mau bikin seri baru. Jadi em um, di seri sini enggak tahu apa belum tahu ya namanya. Mungkin bisa ganti-ganti nanti ya pe tadinya pengen minecraft with pergi karena aku bakal main minecraft tuh gitu doang ya ya gabut gabut with Forge juga bisa ya karena aku bakal main gabut-gabut aja gitu ya, tapi nggak tahu namanya nanti aja menurusnya. ya jadi hari ini kita akan membuat world kreatif sekarang ini cara bikin world kalian namain apa aja e, misalnya mantap mantap yoi ya di sini kita bisa kreatif mode survival mode hardcore ya di sini aku bakal pilih kreatif di sini difficulty nya ada normal hard peaceful easy moga oh, kalah hard aja. Ya, terus di sini ada game rules juga ya. Ini ada allow cheats. Jadi allow cheats ini bisa jadinya kita uh, bisa ya pakai komen gitu ya. Kalau misalnya off, kita uh, misalnya slash game mode gitu nggak bisa. Ya jadi on ya kalau kalian mau. Ya di sini game rules itu ya jadi merubah gamenya gitu ya jadinya misalnya tuh spawn phantom, spawn mob terus misalnya doom mob tuh, update fire advance time of day jadi advance time of day due day Light cycle ini uh, jadinya kalian bisa uh, siang permanen ya atau malam permanen juga bisa terus update weather ya misalnya di sini aku mungkin bakal off aja Kali lihat dua-duanya dulu nanti kita bisa ganti lagi ya. pakai comment nah generate strukturnya on aja bonus chest nanti misalnya di dekat spawn ada chest bonus gitu ya oke jadi tadi tiba-tiba mati recordnya. ya kita lanjutin import setting ini misalnya kalian mau pakai data bank, atau apa gitu nanti pakai ini ya nanti dia langsung ke file gitu ya ke file explorer nah world type ini misalnya kalau di hold ya kayak biasa gitu ya infinite kalau super flat jadinya flat gitu ya kalian bisa customize ya jadi misalnya ini grass block the terus ini ada kasih flat ada tunnelers dream cottoners dream tuh lihat tuh 230 jadinya stonnya apa tinggi gitu ya terus ada water world jadi ya water semua terus ada bottomless speed jadinya nggak ada bedrock nya stone ready buat redstone mungkin devoid jadinya ya air doang tapi ada kayak stone gitu ya ya Terus, misalnya kalian mau ganti ini, caranya tinggal kita ganti misalnya wool. Ya tuh, ya jadinya berubah jadi pinguel gitu ya. Tapi ya, aku nggak bakal super flat Ini large biomes, jadinya aku belum pernah coba sih ya. Jadinya kayaknya bayamnya gede-gede gitu kali. Nah kalau amplified ini, jadinya kayak Acaka dulu gitu uh, Gunung tinggi banget Nanti Nah kalau single biome ini Jadinya kita Pilih Kita mau biome apa Tapi di worldnya itu Satu biome gitu doang Gak ada yang lain Kalau cave Jadinya uh, Kayak di Nether. Cuma kalian bisa uh, Ganti biome nya ya Nggak, neider west atau pasar datas gitu-gitu doang. Kalau floating island, jadinya kayak DDN. Ya, sama juga kayak tadi. Tapi sekarang aku bakal default aja ya. Mungkin kita bakal coba kapan-kapan. Tapi ya, ayo kita bikin. oke okay. ya yeah. jadi kita nge di deket gunung gini ya ya yeah, kita ada di lokasi kayak gini ya ini kita di plane gak penting sih ngomong oh, mau ngapain tadi oh iya yeah. uh, ini kan waktunya bukan pagi ya jadi aku apa ini pagi nih maksudnya jadi aku bakal ngerubah jadi day ya yeah. Duh, jadinya siang. Kalau itu kayak ada merah-merahnya nggak terlalu suka ya. Oke, okay, ya. Jadi mungkin segini aja videonya ya. Ini cuma permukaan dari seri sini. Sebenarnya udah mau bikin seri sini dari kapan-kapan, tapi nggak uh, sempet ya. Ya jadi aku udah beberapa bulan nggak main Minecraft ya. Uh, ya jadi jadi ini buat pembukaan aja ya mungkin kita bakal besok mainnya atau gimana nantilah sama eh uh, maaf ya mungkin nggak ada intro sama outro dulu karena aku mau bikin yang baru aja nanti sama maaf kalau editnya malah jadi lebih jelek karena aku pakai software edit yang baru ya bukan yang kayak pas itu ya yes, sama aku udah lama nggak upload ya ya jadi um, ya dah